Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di Agripolis Channel Pada kesempatan kali ini saya akan mereview budidaya perikanan air tawar Dengan menggunakan keramba jaring apung Ataupun keramba jaring tancap Dengan ikan budidaya yaitu ikan nila dan ikan lele Oke okay, rekan-rekan sekalian check it out kita ke TKP Hai hai, jumpa lagi di Agripolis, channel yang membahas putar perikanan budidaya ataupun tangkap. Kebutuhan akan ikan khususnya ikan air tawar sangatlah tinggi. Namun, hal tersebut belum diimbangi oleh produktivitas budidaya ikan air tawar. Terkadang orang ingin memulai usaha budidaya perikanan air tawar, namun tidak memiliki lahan untuk membuat Kolam Budidaya Di salah satu desa yang berada di Kabupaten Lampung Selatan, keterbatasan lahan untuk membangun kolam budidaya ikan air tawar tidaklah berlaku. Dengan kreativitas dan tekad yang kuat, beberapa orang masyarakat menyulap aliran air pembuangan yang sebelumnya terbengkalai, dipenuhi semak-semak liar dan sampah, berhasil dijadikan tempat membudidayakan ikan air tawar dengan menggunakan sistem jaring apung dan jaring tancap. Jenis ikan yang dibudidaya oleh masyarakat dengan menggunakan keramba jaring apung dan keramba jaring tancap, yaitu ikan lele dan ikan nila. Berbekal pengetahuan seadanya, beberapa masyarakat tersebut Berhasil membudaya ikan dengan hasil yang sangat memuaskan. Jika Anda tertarik untuk melakukan budidaya ikan di dalam kerambah jaring apung ataupun jaring tancap, berikut adalah tahapan-tahapan membudidayakan ikan di keramba jaring apung ataupun jaring tancap. Yang pertama, bersihkan lokasi dari sampah dan batang kayu yang berada di dalam air agar tidak mengganggu jaring keramba. Yang kedua, siapkan jaring keramba. Sebisa mungkin pergunakan jaring keramba yang berkualitas agar keramba tidak mudah jebol atau rusak. Yang ketiga, rekan-rekan sekalian, siapkan bambu sebagai rangka keramba. Jika ingin membuat keramba jaring apung, jika ingin membuat keramba jaring tancap, cukup pergunakan batang kayu yang cukup tahan air kemudian kayu tersebut ditancapkan dengan kuat di dasar media air atau sungai yang akan dibuat keramba tancap untuk keramba jaring tancap, jenis kayu dapat menggunakan kayu beringin laut karena kayu beringin laut itu sangat kuat di dalam air Lalu yang keempat, pasang jaring kerambah, kemudian direndam selama beberapa hari agar tumbuh lumut Tujuan menumbuhkan lumut di jaring kerambah agar bibit ikan tidak luka terkena jaring kerambah Yang kelima, setelah itu timbang bibit ikan yang akan dimasukkan ke dalam kerambah lalu Masukkan bibit ke dalam keramba Yang keenam, beri pakan 5% dari berat biomasa ikan yang berada di dalam keramba Pemberian pakan bisa dilakukan 2-3 kali sehari tergantung kebutuhan dan waktu yang anda miliki Oke bagaimana rekan-rekan sekalian apakah tertarik untuk melakukan budidaya ikan di keramba jaring apung berikut saya pak keunggulan membudidaya ikan di keramba jaring apung ataupun jeram tancap diantaranya yang pertama tidak perlu melakukan kultur atau fragmentasi air yang kedua tidak perlu menggunakan pompa air ataupun aerator yang otomatis menghemat listrik rekan-rekan sekalian yang ketiga, dapat mengaplikasikan semua jenis pakan alternatif seperti ikan asin, keong emas, usus, ikan rucah, dan lain-lain, tanpa khawatir air rusak dan bau. Yang keempat, pertumbuhan ikan cenderung lebih cepat. Tentu saja, di balik keunggulan tersebut ada pula kekurangannya, rekan-rekan. Di antaranya, yang pertama rawan terserang penyakit, dikarenakan budidaya dengan menggunakan keramba apung ataupun tancap penggunaan air yang sama dengan keramba-keramba yang lainnya. Otomatis, jika salah satu keramba terserang penyakit, maka sangat riskan untuk tertular ke keramba-keramba lainnya. Yang kedua, proses sortir dan panen membutuhkan tenaga yang lebih, rekan-rekan sekalian terus yang ketiga, ikan rawan lepas jika kualitas jaring tidak baik namun kalau kualitas jaring baik, insya Allah tidak akan bermasalah rekan-rekan dan ataupun keramba atau waring keramba itu bisa rusak karena faktor eksternal seperti kepiting, terkena batang kayu dan lain-lainnya nah, jadi kita harus sering-sering membersihkan di sekitaran keramba jaring apung yang kita miliki rekan-rekan-rekan Oke, rekan-rekan sekalian. Nah, itulah salah satu sistem budidaya yaitu menggunakan keramba jaring apung. Di mana keterbatasan yang dimiliki oleh beberapa masyarakat tersebut dapat dijawab atau diatasi dengan kemauan dan tekad yang tinggi, rekan-rekan. Jadi, jika kita punya kemauan dan tekad yang tinggi untuk melakukan satu kegiatan maka insyaallah akan ada jalannya oke rekan-rekan sekalian yang belum subscribe silahkan subscribe like and comment nya kita tunggu rekan-rekan karena kritik dan saran dari rekan-rekan sekalian sangat bermanfaat untuk membangun channel ini agar kedepannya lebih berkembang rekan-rekan sekalian oke demikian saja rekan-rekan sekalian salah satu gambaran sistem budidaya ikan di daerah Lampung Selatan, rekan sekalian. Jika rekan-rekan sekalian mempunyai potensi alam seperti ini dapat rekan-rekan pergunakan atau manfaatkan untuk melakukan budidaya perikanan. Jadi jangan pernah kita menyerah dengan keadaan rekan-rekan. Di masa pandemi ini kita harus berputar kotak kita untuk menyambung hidup